Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maya Vanilla Al-Inshiro dari kelas TKB 1 Saya akan membacakan niat puasa: Bismillahirrahmanirrahim. Nawa itu sama Wodenan Adai Fadi niyyatan warahmatullahi wabarakatuh dadah